Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan belajar bagaimana cara setting manual di kamera Fujifilm Oke tanpa lama-lama langsung saja kita belajar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 dimana kamera ini sangat luar biasa banyak peminatnya juga uh, saya suka kamera ini karena hasilnya yang luar biasa dan uh, fokusnya juga asik uh, makanya kita coba pakai ST1 ini ya oke okay, uh, on to on off nya ada di sini teman-teman <tuh> on off nya ada di sini langsung saja kita putar gini Oke, okay. uh, ini sudah nyala. Kemudian untuk atur speednya ada di mana? Untuk atur speed ada di sini. Untuk atur speednya ada di sini. Oh diafragma, maaf. Ini diafragma. Untuk atur diafragma dan di sini. Diafragma. Untuk atur speed ada di sini ini speednya ada di sini kemudian untuk atur isonya ada di sini jadi semuanya terpisah dan berbentuk gear seperti ini pengaturan gear seperti ini jadi kalau di canon itu berupa tombol, kemudian dipilih. Kalau di sini berupa roll seperti ini, jadi lebih cepat, lebih cepat entah sih. Itu selera, ada yang selera pakai tombol gitu, ada yang selera gini sesuai saja dengan selera teman-teman. Oke, kemudian ini tadi. Uh, speed, di sini diafragma, di sini iso, kemudian ada tombol lagi, di sini menu, untuk masuk ke menunya, ini tombol back, untuk kembali, uh, key ini untuk masuk ke menu seperti ini, menu instan, uh, tinggal kita pilih pilih yang mana, kemudian untuk milenya kita geser ini kita putar ger yang ini nah, jadi pindah misal AF ini iso kita pindah atau WB pindahnya gini enggak bisa dengan cara ditekan oke OK ya enggak bisa jadi caranya untuk di menu yang key ini pakai ini ini arah-arah hanya untuk mengarahkan untuk milenya kita putar di sini oke okay. Kemudian di sini ada sensornya. Ketika teman-teman pakai viewfinder maka di viewfinder-nya nyala. Di dalam sini nyala. Tapi di sini mati LCD-nya. Kalau dilepas viewfinder-nya, di viewfinder-nya mati, tapi di sininya hidup. Oke, okay, lanjut. Kemudian ada tombol lagi. Di sini ada tombol record untuk record Video ada di sini, oke. Okay. Kemudian ada tombol lagi, nih ada tombol lagi di sini, nah, di sini speed. Jadi, ada dua ya, speed ya, ada bisa di sini, bisa juga di sini, ini di depan sini. Ini speed, nah, ini kelihatan speednya, bisa dilihat nah, speednya ini berubah ya hmm. Oke okay. kemudian ada lagi di sini ada tombol ya ada putaran lagi untuk setting uh, mode shootnya ada single-single shoot nah, kita coba single shoot nah, seperti ini continuous low nah Continuous low itu, uh, motret beberapa kali tapi lamban. Continuous hike, motretnya sangat cepat. Ini tak benerin dulu ya. Uh, motretnya sangat cepat banget. Nah, uh, seperti itu. Continuous hike. Dan lain sebagainya masih banyak nih. Nanti terlalu panjang. Uh, bisa kalian coba sendiri. Gambar uh, ini cukup murah kok kemudian ada lagi untuk tombol ini bag ini bisa dipakai display juga uh, mode display nah, seperti ini kita bisa ganti-ganti display nah ini untuk atur keseimbangan Hai nah, kemudian ada lagi di sini untuk masalah fokus nah, ada S itu single focus, kemudian ada C ini continuous focus, ada M itu manual. Jadi uh, untuk settingan ini bukan di lensa tapi di body. Oke, okay. settingannya ada di body. Oke, okay. kemudian uh, untuk buka flashnya di mana? Apakah ada flashnya? Oh, jadi kamera ini nggak ada flashnya, teman-teman kamera di tipe ST1 ini enggak ada flashnya oke okay. kemudian uh, di sini ada lagi tombol AFL oke okay, kita coba uh, jadi ini kegunaannya untuk cari fokus ya teman-teman coba kita coba ini kita cari fokusnya di situ nah, kita lock fokus uh, ini hf-log nah, untuk AE ini apa ya kita coba Hai nah, belum ketemu kemudian Hai nah, tombol fokus asis ini kita bisa zoom di tempat fokus yang kita inginkan Hai nah, seperti itu untuk meyakinkan kita agar itu sudah fokus tak belum ya nah gitu oh sudah fokus kita kembalikan nah, seperti itu ini tombol review hasil-hasilnya kemudian ini tombol hapus jadi hapusnya ada beberapa cara ketika kita tombol hapus maka muncul ini frame select frame all frame frame ini ya satu foto ini Kemudian uh, ada lagi select frame nah, Jadi kita tandai dulu Baru kita hapus Baru kita Oke okay. Kita hapus Back nya ya nah, Kita tekan Oke okay. Maka yang kita tandai tadi ke hapus kemudian ada alframe ini biasanya teman-teman keliru nih ngerasain hapus satu ternyata diklik alframe akhirnya hilang kabeh niat hapus satu sudah jalan-jalan kembali foto-foto bersukaria mau di copy ada yang jelek satu dihapus satu salah klik hapus salah klik hapus eh, hapus Kemudian dipilih yang Alframe. Akhirnya hilang semua kisah cinta di Oke, okay? seperti itu teman-teman. Untuk layarnya ini untuk uh, ST1 ini layarnya hanya bisa di flip segini ya teman-teman ya. Belum bisa untuk di flip, diputar selfie. Hanya bisa untuk profesional seperti ini. Oke, kemudian untuk tempat uh, untuk tempat memori ada di sini uh, pakai SD card. Kemudian untuk baterainya ada di bawah ini teman-teman. Nah, ini pakai baterai. Seperti ini, sama kayak SA3, SA10, sama semua. Enak nih, bisa gantian nih baterainya dengan yang kamera lain. Oke teman-teman, seperti itu pengenalan tentang tombol-tombol di kamera Fujifilm dan cara setting speed diafragma dan ISO di kamera Fujifilm. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa.